Guys, berat beratnya ingin bertemu orang tua nih, guys. Ini gimana ngengkolnya ini kalau gini? Jalan ekstrim. cacet lagi tanjaan. Tuh lihat tuh. Sampai mau nangis. Jangan lupa bersyukur para sahabat Walaupun Sakit seperti apapun Jangan lupa bersyukur Walaupun cemoohan orang Yang katanya kita nggak peduli orang tua Abaikan Yang penting Kita peduli Orang tidak pernah tahu isi hati orang Hanya kita sendiri yang tahu dan Allah jadi janganlah pernah merendahkan seseorang Siapapun itu Puh. Sebelum kalian merendahkan seseorang Lihatlah dirimu sendiri Bagaimana Sudah pedulikah dengan orang tua Jangan lupa bersyukur Selalu semangat Oke sahabat Sudah sampai lihat Posisi tempatnya seperti ini adalah tempat orang tua saya Pondoknya seperti ini seorangnya. orangnya kesian sebenarnya melihatnya tapi bagaimana lagi orang tua saya tidak mau ikut bersama saya jadi ya begini dia hidup sendiri saya pun hidup sendiri tapi tetap bersyukur para sahabat masih diberi kesehatan kekuatan untuk berusaha dan jangan lupa satu janganlah pernah menyerah dan selalulah bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, terima kasih yang telah mendukung channel saya. Semoga bermanfaat. Salam dari saya Fajar Setiawan Disabilitas. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan loncengnya ya para sahabat. Wabillahihito pihwah lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.